Halo teman-teman, hari ini aku mengajar cara pakai tisu. Tisu namanya pertama ya, ini dari Indonesia. Kalau mau pakai tisu, jangan terlalu keras pegangnya. Kalau keras, ini bisa pecah, kayak gini. Jadi, pakai jari pertama, kedua, kayak gitu. Kalau itu bisa pakai satu <laughs> kalau, kalau, mau, kalau mau pakai dua Satu Kemudian pakai jari ketiga Dua <laughs> Cara pakai tisu Kayak gini ya